Yo, oke. show langsung aja. Nggak usah basa sih lagi. Tada, ini salah satu line dari prospek yang mungkin sebagian dari kalian udah nunggu, atau mungkin udah punya. Kenapa gue bahas ini? Walaupun ini kelihatannya seperti just another prospect lines, nah yang ini gue bahas karena dia merupakan salah satu dari line ini, safety ocean special edition yang temanya kemarin penguin. Nah, kalau kalian udah dapet yang pertama, kan penguinnya warnanya agak-agak uh, greyish ya, greyish white ke putih. Nah, kalau yang ini lebih ke agak teal ya, or dark blue ya. Nah, ini juga nanti temanya juga beda sih sama yang pertama nah yang gue pegang ini adalah Seiko Prospect Monster Save the Ocean SRPH75K1 jadi kalau nyari SKU nya yang di website kita itu ada di SRPH75K1 atau mungkin lu klik SRPH aja lo tekan enter ntar yang kodenya SRPH muncul semua eh? nah yang bakal gue bahas yang pertama ini adalah Save the Ocean SRPH75 menggunakan model ikonik yang basicnya dari Seiko Monster yang dulu tahun 2001an itu namanya SKX 779 ya jadi masih pakai movement 7S26 jadi belum ada uh, hack and winding jadi modelnya sama persis hampir sama seperti ini karena yang setelah masuk kode SRP itu kan udah Fang Monster ya dia udah uh, markernya juga udah tajem tajem mirip uh, Taring nah sejak tahun 2015 monster ini udah berada di dalam Family Prospects yang diperbarui lagi di tahun 2019 dan saat ini ditunjuk mendapatkan salah satu line yang masuk dalam line uh, Save the Ocean ya. nah itu kalau nggak salah safety the Ocean mungkin dia udah, ada, udah beberapa ya masuk cuman ini yang paling khas dan di dua line ini yang sekarang ini dia yang paling diburu sih ya save the ocean yang arctic ini uh, sebetulnya ada di desain dial ya di desain dial sama finishing uh, case nya kalau yang dulu dulu save the ocean itu kan biasanya cuman main di uh, color line aja ya di di color line aja misalkan warnanya just, just blue terus ada gradient nya terus abis itu keluar lagi yang uh, baru birunya juga lebih gelap nah yang ketiga tuh mulai uh, Seiko buat desainnya yang uh, white shark ya. dia ada tekstur ombaknya di dalam terus ada uh, sirip ikan hiunya terus beberapa handsnya untuk di seri turtle itu juga ada ekor hiunya nah yang sekarang yang save sekarang ini temanya penguin Nah kalau yang penguin yang pertama yang putih Yang warnanya lebih ke putih itu Di bagian area Angka 8 Sama 9 itu ada Jejak-jejak penguin ya uh, Motifnya, nah kalau yang sekarang Ini penguinnya modelnya udah Berenang gitu, jadi kayak ada storynya Gitu deh, jadi yang pertama Dia masih di uh, da dataran ya masih di daratan saljunya nah yang ini dia udah masuk ke lautnya posisinya berenang ada di sini dan warna birunya ini juga apa ya ada teksturnya kayak snowflakes ya gak mirip banget sama snowflakes sih tapi modelnya kayak gitu ya dan bagus banget model bluenya juga deep Untuk yang monster, Save the Ocean SRPH75K1 ini, dia movementnya automatic with manual winding ya. Jadi dia udah ada manual windingnya, itu kalibernya 4R36 karena dia punya day sama date. Nah, case-nya sendiri stainless steel lah, kalian udah tahu sama kayak monster-monster monster sebelumnya. Tapi kalau untuk kacanya, ya masih mengandalkan hard lag -like crystal ya, seperti yang sebelum sebelumnya juga caseback nya juga masih sama modelnya screw caseback nah diameternya ini menurut gua masih pas ya walaupun dia kadang agak wear big sedikit mungkin karena bentuk uh, bezel sama model dialnya tapi ini diameternya ada di 42,4mm dan ketebalannya itu cuma di 13,4mm jadi menurut gua ini masih keren ya bulky compact tapi masih pas banget, dan jadi kalau seandainya pergelangannya lima belas, lingkarnya lima belas cm, enam belas itu masih ideal banget di situ. Nah, untuk water resistance di kelas prospek line dengan kali berempat R, sekian ini masih di 200 ratus meter, tapi it's okay. Itu udah cukup mumpuni banget kok. Nah, untuk bezelnya itu searah ya, unidirectional rotating bezel seperti yang udah-udah. Untuk rantainya masih sama dengan ciri khas monster. Bentuknya juga masih sama kayak monster yang terdahulu, cuman bedanya ada di endingnya yang di case-nya. Kalau sekarang udah ngikutin lekukan case-nya, kalau yang dulu masih universal bentuknya ya. Kalau nah ini jam diver, untuk crownnya juga screw down crown. Jadi kalau kalian habis setting, habis setting-setting, atau mungkin habis nambah power reserve by manual winding, jangan lupa dikunci, ya. Terus di backcase-nya itu juga ada tulisan special edition ya. Terus di sini ada Lumi Bright on hands dan kalau udah Lumi Bright lu tahu sendirilah monster apalagi Seiko itu masih belum ada lawan. Oke. Okay. Dan untuk bezelnya sendiri still crisp. Ini adalah Seiko Save the Ocean. Uh, Seiko Monster, Safety Ocean, SRPH 75. Ini yang gue pegang. Nah ini on hands nya di tangan gue kalau Monster. Anyway tangan gue pergelangannya di 14,5 dan ini perbandingan sama jam tangan G-Shock gue. Kurang lebih hampir sama. Nah next yang di sini ini umumnya biasanya disebut uh, dengan nama tuna or baby tuna, ya. Ini juga masuk di line Save the Ocean. Ini namanya SRPH 77 kode SKU-nya SRPH 77 dan Baby Tuna ini adalah tampilan yang lebih slim dan sedikit lebih simple. Mungkin kalau simpelnya lebih uh, kurang lebih hampir sama ya karena dari dulu Tuna itu cuma three hands analog. Tungguan mungkin maksudnya lebih simpel tuh nggak terlalu tebel ya lebih slim karena Tuna itu kan dulu diperuntukkan memang untuk profesional dengan harga yang memang lumayan bukan berarti yang ini nggak bisa dipakaiin buat profesional ya cuman karena Saiko pengen memenuhi kebutuhan pasar yang dari ya mungkin dari bawah ke menengah ke atas jadinya dia mau membuat hampir semua model ada di punya kelas masing-masing ya nah yang menarik dari sini adalah Tuna ini dulu kan bentuknya tebel dan besar nah kalau yang ini lebih slim jadi untuk uh, pergelangan kecil yang contohnya kayak pergelangan gue yang cuma 14,4 Ini uh, cocok banget sih ya Cocok banget Dan yang gue suka dari Tuna ini adalah uh, lak model laknya itu pendek Jadi nggak bener-bener uh, kelihatan memanjang yang biasanya jadi nambah diameter ya Nah yang kedua untuk yang baby tuna save the ocean SRPH 77 nih yang gue bilang favorit gue tadi movementnya kurang lebih juga sama cuman kalau yang monster tadi 4R36 di sini dia kalibernya 4R35 karena dia cuman ada fitur date only ya jadi nggak ada day nya case-nya juga stainless steel glass materialnya juga sama hardlex crystal screw case back dengan tulisan special edition juga. Nah, diameternya di sini ada perbedaan sedikit ya. Dia 43,2 mm dan ketebalannya 12,6 mm. Jadi dia lebih tipis dan lebih ergonomis kalau kalau di pergelangan gua, lingkar tangan gua yang cuman 14,4. Kenapa gua suka ini? Karena lebih pas aja di tangan gua dan lak-tulaknya luck kelihatan lebih pendek. Kayak gitu Dan water resistance nya juga sama Di 200 meter Rotating bezel nya juga sama Dia searah ya Unidirectional rotating bezel Nah untuk strap nya ini gue juga suka Rubber tapi udah dibikin Flat Jadi mau dipakai daily beater atau casual Juga masih bisa ya Untuk lebih bright Udah tau lah Kalau untuk seiko pasti Masih belum ada lawan Dan lagi lagi juga sama dialnya masih sama temanya uh, Arctic save the Ocean penguin dan untuk di angka di area 9 angka 9 itu ada grafirnya penguin yang lagi berenang tuna ini yang bener-bener uh, agak beda ya warnanya gue juga suka finishingnya yo juga, juga suka jadi stainless steelnya juga nggak terlalu yang kelihatan putih banget kayak agak-agak warna titanium tapi ini stainless steel. Simple, kecil, ramping, compact, tapi robust gitu loh. Dan masih nggak jauh-jauh nyimpang dari ciri khas Seiko Diver tunanya dia. Nah, untuk rotating bezelnya. Uh, lebih smooth. Kliknya nggak berasa terlalu klik banget. Suaranya nggak terlalu berisik, tapi ini smooth. Dan nggak ada apa ya, nggak kendor sama sekali tight and smooth mm. wah asik banget nih dengernya speknya masih tetap sama ya water resistant 200 meter dan kalau mau dipakai nyemplung jangan lupa kunci crownnya setelah setting ya jadi setelah setting masukin langsung kunci crownnya rapat-rapat, nggak usah terlalu kenceng, ntar bukanya susah lagi. Tapi yang penting pas aja yang penting kau kunci. Oke? Okay? So buat kalian yang penggemar Seiko dan Baby Tuna, gue rasa ini wajib ada di kotak jam tangan kalian. Bisa langsung ke website kita di jamtangan.com. Jangan lupa SRPH75 dan SRPH77 biasanya kalau special edition ini produksinya nggak terlalu bukan limited sih cuman somehow saya itu tiba-tiba langsung uh, discontinue just like that and then they're gone terus kalau banyak dicari nah you know lah banyak yang udah nyiapin minyak panas biasanya ya <laughs> so sebelum itu terjadi langsung aja kepoin website kita nyari si berburu ini langsung masukin keranjang oke okay? I think that's all untuk review Save the Ocean Penguin kali ini langsung aja yang mau berbelanja bisa ke website kita happy hunting and happy shopping juga see you on the next video jangan lupa subscribe kalau misalkan ada pertanyaan bisa tulis langsung di kolom komen oke okay? bye